Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa lagi dengan saya dalam tayangan sebuah video di channel YouTube pondai saya. Oke, sahabat. Dalam video yang lalu saya berbagi video eh, tentang bagaimana cara saya membuat dan membuat filter, beserta eh, pemasangan aeratornya. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di saat memasang aerator atau menggunakan aerator sehingga ikan ikan saya banyak yang mati di saat itu. Oke sahabat, di sini saya akan membahas eh, apa penyebabnya dan bagaimana penanganan yang saya lakukan untuk mengatasi banyaknya ikan ikan saya yang stres, mabuk dan eh, lebih parah lagi banyak yang mati sahabat ya. Perlu sahabat ketahui bahwa sistem kolam saya ini adalah sistem terapulasi, bukan sistem bioklav ya sahabat ya. Jadi eh, yang seharusnya amoniak amoniak yang ada di dasar kolam itu tersedot ke dalam chamber melalui pipa. Akan tetapi karena saya terlalu besar dalam mengeluarkan atau mengatur output dari aeratornya, sehingga amoniak yang ada di dasar kolam itu berhamburan ke permukaan air ya sahabat ya sehingga ikan-ikan saya jadi banyak yang mabuk setelah mengetahui hal tersebut pertama yang saya lakukan yaitu mengecilkan output dari aeratornya sahabat. yang kedua mengurangi dan mengganti air separuh dari volume air yang ada di kolam dengan air yang baru ikan-ikan saya puasakan selama satu hari Hanya saja di sini saya kasih Beberapa lembar daun pepaya saja Alhamdulillah upaya yang saya lakukan ini cukup berhasil Ikan-ikan saya kembali sehat Pulih seperti sediakala sahabat Untuk sahabat yang mempunyai pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Bagi yang suka silahkan like Serta eh, subscribe bagi yang belum subscribe Begitu pula bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video yang baru Terutama di dalam saya bergonsai berbudidaya ikan nila Begitu pula ada 1, 2, 3 video yang saya unggah tentang eksplor beberapa tempat Yang tentunya cukup menarik, cukup menantang untuk dikunjungi ya sahabat dan Yaitu Jara-jara wisata yang ada di sekitaran Kota Pasitan. Oke sahabat demikian terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.